Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi an la ilaha illallah la la. <coughs> Wa anna muhammadan abduhu wa Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pujian yang ikhlas Pujian yang tinggi Pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya Kemudian Salawat dan salam Atas Nabi Allah Muhammad s.a.w Beserta keluarga dan para sahabatnya hua uswatun hasanah Alhamdulillahilladzi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah rumahnya Tidak ada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul lain ilm, menuntut ilmu agama wa afdalu ad-da'wa wa jihad. Kemudian Tentunya di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah SWT Ada ketenangan jiwa padanya bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah SWT Kemudian dalamnya juga ada rahmat Allah SWT Para malaikat membentangkan sayap-sayapnya menaungi para penutup Bahkan hitam, bahkan Ikan-ikan yang berada di lautan pun minta ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu Dan senantiasa Allah SWT menyebut, menyebut nama orang-orang yang berkumpul di rumah dari rumah Allah SWT mempelajari agamanya Pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas dari perkara yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya Dalam kehidupan ini memiliki fondasi-fondasi Apa yang kita lakukan memiliki fondasi padanya Baik seseorang bekerja, baik seseorang berteman Atau seseorang beribadah Di antara fondasi, dari seluruh fondasi Di dalam agama adalah Akhlak wa adab, itulah fondasi utama Bundarasi utama di dalam beragama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan dari hadisnya, Inna Mabuistulu Tami Masalih al riwayatin Inna Mabuistulu Tami Makarim atau Masalih akhlaq Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak atau memuliakan akhlak manusia. Di kesempatan yang berbahagia ini kita membahas salah satu dari pondasi tersebut Yaitu adab bersama temannya Atau adab-adab persaudaraan Bagaimana sih dari adab-adab persaudaraan tersebut Bahkan di dalam pertemanan Bukan di dalam pertemanan atau persaudaraan Bukan hanya adabnya saja Tetapi ternyata memiliki hak Pertemanan itu ada haknya Kalau tidak mengetahui hak pertemanan Tidak usah berteman Kalau tidak mengetahui hak-hak daripada pertemanan Jangan berteman Karena berteman itu berat Berteman itu sangat berat Ini yang kita Ini akan, akan kita bahas Dan bukanlah pertemanan yang Dikatakan sebuah pertemanan Kita duduk bareng-bareng Ngopi Santai Iya kan Kemudian sambil ketawa-ketawa Cerita yang lucu Akrab berbicara Ini pertemanan yang begini Pertemanan sia-sia Disebutkan oleh para ulama <tuh>. Lesat As lesat asoda as aku tuh Bikasor tuh mujalasat bukanlah pertemanan itu Banyaknya dia duduk-duduk Wala -duduk. Ia taba adalir Dan Bukan pula Saling Balas-balas SMS Balas chat Sharing satu dengan yang lainnya Waktu haka Bukan pula pertemanan itu yang dia saling tertawa terbahak-bahak. Cerita yang lucu menarik agar temannya tertawa. Masya Allah. Ini kan yang sering terjadi. Kalau dia orangnya tidak pernah ketawa, dia orangnya serius. Wah, tidak bisa ditemani nih orang katanya. Pembawanya serius terus. Kita mau cari teman yang lucu, yang menghibur. Kemudian kata beliau fahadhi sadaqatun ma in ya'tiha mukadirun illa baddadaha Pertemanan seperti ini yang suka ketawa hanya sekedar balas-balas chat kemudian yang suka melucu atau yang suka kumpul-kumpul ngopi, pertemanan beliau pertemanan seperti ini tidaklah datang sesuatu ke suatu masalah pasti dia akan menyebarkannya pasti dia akan menyebarkannya apalagi kalau sudah aib pasti dia akan menjabarkan kata beliau wala harijun illa kasaba auraha dan tidak pula datang suatu perkara yang sesuatu yang pelik bagi dia kecuali pasti dia akan membongkar aibnya aib daripada temannya. Ini pertemanan karena bukan karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa dan pertemanan seperti ini akan menampakkan apa? bui-bui kebencian dan menampakkan bui-bui kekotoran kotoran itu dia tampakkan. Jadi hakikat pertemanan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ingat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahad la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma Tidaklah salah seorang dikatakan beriman sebelum kalian mencintai saudara kalian sama dengan kecintaan terhadap diri sendiri. Mencintai seseorang terhadap diri sendiri itu berat. Tidak segampang yang kita, oh saya sudah berteman, oh saya sudah cinta sama dia. Berat sekali. Belum tentu, di lisan boleh, tapi di hati belum tentu. Bisa saja di hati itu adalah kalmunafik, seperti sifatnya orang munafik. Menampakkan lahiria yang baik, tapi menutup dari dalam kotoran-kotoran yang ada. Sangat berat. Hadis ini benar-benar diamalkan oleh para sahabat. Benar kita mampu Apakah kita mampu mencintai saudara kita Coba kalau ada musibah Dilihat Kalau teman ada musibah Betul tidak dia membantu Atau Antum terlilut hutang Minta bantuan sama Orang saudara antum yang kaya Yang mampu Betul tidak dia saudaranya antum Betul tidak dia temanmu hmm? Atau dia ada masalah Problema Masalah keluarga, atau masalah dalam hukuman, pemerintahan. Betul tidak bisa kita membantu, betul tidak dia saudara kita. Jangan hanya sekedar di lisan saja. Hah? Tahu hadis ini, tapi tidak bisa praktek. Ini berat. Kata... Ini, lisanul hal. Banyak orang mengatakan begini, dari para... para Amannas atau Amunnas Dia mengatakan Wa anta akhin ma lam takun Fa in aradat akintu Allah akhondiyah Seorang penyari mengatakan Engkau adalah saudaraku kalau aku tidak butuh tidak ada kebutuhan Tapi jika aku ada kebutuhan Pasti aku tidak memiliki saudara Pasti aku tidak memiliki saudara Kalau saya punya kebutuhan Saya tidak punya saudara Tapi kalau saya tidak ada kebutuhan kita bersaudara Kita bersaudara semua Tapi kalau wih, Ini minta bantuan terus ini orang ini Sedih-sedih dibantu Sedih-sedih dibantu Loh, Begitulah namanya persaudaraan Antum tahu ke persaudaraan Persaudaraan kerik Persaudaraan itu seperti perbudakan Saudara itu seperti perbudakan Antum wajib dijadikan budak Itulah hukum Itu adalah hak-hak dari persaudaraan dia wajib jadi budak nyantum, antum wajib jadi budaknya dia. Kalau tidak bisa jadi budak dia, jangan bersaudara, jangan berteman. Tidak boleh antum berteman. Kalau antum tidak tahu hak-hak daripada pertemanan, ini yang anak baca adalah hukuku sedik, hak-hak daripada pertemanan. Aneh, anak nukil-nukilkan saja ini Iya, itu berat. Di sini dikatakan, saudaku Hasan ibnu Sabit radiallahu anhih nakal sungguh berkata ini Hasan ibnu Sabit ini Hasan ibnu Sabit atau Hasan ibni ibnu Sabit ini adalah seorang penyair ulung penyairnya Rasul saw dia mengatakan akhilla urroha hum hum kasir, walakin fil balaa humul qolil, saudara teman itu di waktu lapang itu banyak sekali teman kita. tapi ketika tertimpa musibah itu sedikit sekali saudara kita, sedikit sekali teman kita ketertimpa musibah. takut dia, baru diceritakan saya lagi begini, oh Afan saya lagi sibuk. baru diceritakan saya lagi terlilit ini, oh iya Afan karena barusan ini, barusan itu. Terlalu banyak. Belum lagi dimintai. Sudah banyak alasan. Dia sudah tahu bahasanya orang ini akan ingin meminta bantuan. Kemudian beliau melanjutkan, Fala yagrurka khullatan mantu'akhir Fama laka'inda naibat naibatu khalil Atau Fala Fama laka'inda naibatunu khalilu Kata beliau, janganlah engkau tertipu terhadap teman yang engkau jadikan saudara. Jangan kamu tertipu maka sesungguhnya kamu tidak tidak tidak memiliki teman ketika engkau tertimpa musibah sama sekali kau tidak memiliki teman wa kullu akhin ana wafiun walakin laysa aluma ya setiap orang itu mengatakan aku adalah saudaramu yang setia aku sangat loyal kepadamu semua orang mengatakan demikian akan tetapi tidak seperti apa yang diucapkan dengan perbuatannya sesuai apa yang dia ucapkan dengan perbuatannya. Kemudian siwa khillin lahu hasabun wadiinun fadaka fadaka fadaka liquluhu al faquluh. Kata beliau kecuali persaudaraan dengan kemuliaan, persaudaraan kerana agama. Maka yang demikianlah apa yang dia ucapkan pasti dia akan perbuat kecuali persaudaraan dengan agama. Ini disebutkan para ulama hakikatus hakikatus shiddiq adalah shiddiqu fi din. Hakikat persaudaraan itu adalah dia adalah pertemanan persaudaraan hakikatnya adalah di dalam agama. Laisa ansab, bukan pertemanan atau persaudaraan di dalam nasab-nasab. Hakikat dari persaudaraan. La tajidu kau majuk minunabillahi wal yomil akhir tuadu namanha dar Allah warasulat. Kalian tidak akan beriman kepada beriman. Kalian tidak mendapatkan orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencint, membenci Allah dan Rasulnya tidak akan kalian. Meskipun orang tua, anak, saudara itu tidak akan kalian dapatkan kecuali Persaudaraan di dalam agama. Itu adalah hakikatnya. Karena seluruh para ambiya dan Rasul itu diuji. Dari akoribnya, dari para kerabatnya, keluarganya. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan saudaranya, ada yang diuji dengan kerabatnya. Semua lengkap. Kalau diuji dengan anaknya, Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang diuji dengan istri Nabi Lut AS. Ada diuji orang tuanya, Nabi Ibrahim AS. Iya kan? Ada yang diuji dengan akhribnya Rasulullah SAW. Itu diuji, semua diuji. Maka hakikat daripada persaudaraan, pertemanan itu di dalam agama. Bukan pada nasab-nasab. Oleh sebab itulah kata Allah subhanahu wa ta'ala Al-akhillau yawma'idin Ba'duhum liba'din adum Orang-orang yang berteman itu Pada hari kiamat saling Memusuhi satu dengan yang lainnya Ditafsirkan oleh para ulama Ayat ini bahasanya Yang berteman Karena kemaksiatan mereka akan Bermusuhan pada hari kiamat Yang berteman karena kekafiran mereka akan Bermusuhan pada hari kiamat Kecuali Illel atau illel mutakin kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada permusuhan kelak pada hari kiamat, orang yang bertakwa berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertemanan, kalau kita membahas pertemanan, ini sangat berat, berat sekali. Kita tidak masuk di dalamnya. Kategori diantar kita berteman itu tidak masuk di dalamnya Sangat tidak masuk Bagaimana mau berteman dengan seorang pengajar, seorang da'i Kalau dia sendiri tidak tahu berteman terhadap saudaranya Berteman kepada pengajar, agabir, orang-orang tua Berteman kepada para masyik Itu lebih berat daripada berteman sesama saudaranya yang lain Lebih berat dan memiliki adab yang tinggi, adab yang besar. Dikisahkan oleh para ulama. Kata ba'ahaduhum ila abdillahi ibnil muqaffa. Yaltamisu maqa'idat al-ikha. Seseorang dari mereka di antara orang-orang yang ingin berteman. Kepada Abdullah ibn al-muqaffa dia meminta agar dia dijadikan teman oleh Abdullah ibn Muqaffah. Dan dia berkumpul dengan keikhlasan dan kemurnian untuk berteman. Tidak ada yang lain. Ini orang menulis kepada Abdullah ibn Muqaffah. Dia adalah seorang alim. Walakinnahu ajabahu. وَلَا akan tetapi dia tidak menjawab tulisan tersebut dan tidak menjawab apa yang dibicarakan kepadanya sama sekali tidak menjawabnya فَحَزِنَ بِذَلِقِ kemudian orang tersebut bersedih kenapa Abdullah bin itu tidak mau membalas suratku kemudian ilahi ya يَعْتَبُ عَلَيْهِ Kemudian dia menulis surat lagi kepada Abdullah ibn al -Kufa. Kemudian dalam surat itu, dia mencelanya. Kamu ini memang begini, kamu memang begini, kamu memang begini. Kata Abdullah ibn al Fakatabalahu fa Abdullah ibn Al-Kufa. Innal ikharikun. Maka Abdullah ibn al itu menulis surat, membalas suratnya. Dia mengatakan sesungguhnya pertemanan itu perbudakan. Pertemanan itu perbudakan. Wa karihtu an umallikuka riqqi ya qabla an a'rifu husna malakatik. Kata beliau, aku benci untuk memberikan budak diriku ini kepada orang yang aku tidak mengetahuinya sebelum aku mengetahui bagaimana perbudakan dia. Jadi memang betul-betul pertemanan ini perbudakan. Jadi wajar jika seorang sering minta bantuan dan Antum pun minta bantuan. Karena Antum hak haknya itu adalah benar-benar Antum membantu dia. Karena Antum budaknya. Begitu juga sebaliknya. Budak itu diperintah. Selalu diperintah ada tuannya. Begitu juga Antum memiliki tuan dan Antum pun memiliki budak. Itu adalah hakikat daripada sebuah pertemanan. Hakikat daripada sebuah pertemanan. Diantara Adab-adab pertemanan itu Adalah Adab-adab pertemanan adalah Mudah melupakan Kesalahan-kesalahan saudaranya Mudah melupakan Susah ya Kalau orang Sulawesi mungkin Orang Bugis kalau sudah satu sekali salah Biar dia saling mencintai awalnya Dia bangun kecintaan itu dia bangun seluruhnya, waduh, sampai tujuh tahun, hanya satu masalah, ini semua jadi kebencian. Karena dia tidak mengatau ada pertemanan, ada pertemanan diantaranya adalah mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Di antaranya, Tarku, Tani, ta Bihim, Ali meninggalkan untuk mencelah dia. Kala Fudhal Ibnu Iyad Al Futuha صفوا عن العثرات Kemurahan hati itu melupakan kesalahan-kesalahan saudaranya. Mudah melupakan kesalahan-kesalahan saudaranya. Muda saudaranya. Maka orang yang mudah melupakan kesalahan saudaranya itu lebih cepat dicintai. Lebih sangat cepat dicintai. Antum punya kesalahan Atau saudaranya Antum punya kesalahan Antum Maafkan saudaranya Antum Antum paling orang yang paling senang disenangi, Orang yang paling dicintai oleh manusia Orang yang sangat dicintai oleh Oleh manusia Kata Ibn Al-Arabi Rahimahallahu ta'ala Tanah sal musawil ikhwan Yadum mulaka yadduhum Cepat merupakan Kesalahan-kesalahan saudaranya itu Kalian akan lebih cepat dicintai lebih mudah dicintai. Oleh sebab itu di antara diantara diantaranya adalah hendaknya dia melupakan dari keliruan saudaranya siapa yang tidak punya salah. Adakah orang yang tidak memiliki kesalahan? Hah? Pasti orang memiliki salah. Orang-orang yang suka mencari kesalahan diibaratkan kata seorang penyair syarol waro bimusawin nas mustagirun Babi Yoro kata seorang penyair seburuk-buruk pengembala itu, yang sibuk mengembala mencari apa kesalahan-kesalahan saudaranya. Sama seperti semisal dia itu seperti seekor lalat, yang mana lalat itu digembalakan di tempat-tempat yang kotor. Begitu perempuan orang-orang yang suka mencari kesalahan saudaranya. Kata Hamdun Al-Qasrah rahimahullah taala dia mengatakan idza zalla akhun min ikhwanik fatublahu tis'ina udhrun fa illam yakbal dzalik maib apabila salah seorang saudara kalian itu melakukan kesalahan maka berikan dia 90 uzur 90 uzur alasan oh mungkin dia begini mungkin dia sudah janjian oh mungkin dimarah orang tuanya oh mungkin dia tidak bisa jalan oh mungkin motornya lagi banyak pecah oh mungkin dia tidak boleh sama istrinya, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin anaknya sakit, dia mungkin sakit Atau ada problema keluarga, dikasih 90 Sampai tidak ada alasan lagi Kita tidak mampu yang begitu Yang ada duluan adalah buruk, buruk sangka Ay, Memang itu sifatnya, suka terlambat, Ay, memang suka ingkar janji Yang ada seperti itu Yang ada seperti itu Ketika ada kesalahan, senantiasa dicari kesalahannya padahal itu dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang-orang yang memiliki sifat pemaaf. Imam Malik itu berkata begini. Kata Imam Malik, rahimahullahu taala, adraktu adraktu bihadzil balda Ya Madinah, Aku mendatangi kota Madinah ini. Berada di kota Madinah. Suatu kaum yang mereka tidak memiliki aib. Sama sekali dia tidak memiliki aib. Maka mereka menggibahi manusia. Maka mereka pun memiliki aib. Mereka pun memiliki aib. Kemudian wa bihi lahum aku mendapati suatu kaum yang mereka memiliki aib banyak aibnya an maka mereka pun diam terhadap aib-aib manusia mereka diam terhadap aib-aib manusia kemudian fanusiyat maka aib-aib mereka pun dilupakan tidak ada yang mengingat aib mereka jika aibnya antum ingin dilupakan oleh manusia, maka lupakanlah aib seseorang. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak memiliki aib. Pasti memiliki memiliki aib. Itu sudah nyata. Siapa yang lahir di muka bumi ini pasti memiliki aib dan dosa. ini Pasti memiliki aib dan dosa. Kalau antum merasa bersih, tidak memiliki aib terhadap saudaranya antum, antum memiliki aib terhadap Allah Subhanahu Wa Taala pastian memiliki aib terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingat Allah, tidak berzikir dalam sejenak saja itu sudah menjadi aib dan lebih baik seseorang itu meninggal daripada sedetik saja dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Imam ilmu Qai mengatakan lebih baik seseorang itu mati daripada dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala meskipun semenit bukankah itu aib lebih besar oleh sebab itulah jangan kita merasa kita ini lebih benar Lebih bersih daripada saudara kita Kita lebih belajar Orang lain tidak Ya belum tentu Itu mungkin yang nampak secara lahir Tapi yang di belakang Mungkin Antum yang lebih parah Atau kita-kita semua yang lebih parah Maka oleh sebab itulah Ini harus kita jaga Melupakan aib saudara Melupakan kesalahan-kesalahan saudara Jangan diungkit-ungkit terus karena tidak ada seorang pun yang tidak memiliki aib. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki aib. Begitu juga yang terutama adalah melupakan aib-aib seorang guru, para masyaykh, para muta'allim yang mengajarkannya, mengajarkan ilmu padanya, mengajarkan bidang-bidang padanya itu harus dilupakan. Kalau memiliki seorang guru memiliki kesalahan, itu wajar manusia itu satu kewajaran seorang pengajar memiliki kesalahan atau dia keras itu wajar karena seorang pengajar itu terlalu banyak tekanan yang dia terima maka kadangkala -kadang dia akan zallah dia akan terjatuh dalam kesalahan tersebut itu suatu kewajaran dan antum harus maklumi dan adab yang besar di antara kita semua bersaudara, bersaudara adalah adat terhadap para pengajar, para alim, al-mu'allim. Itu yang paling besarnya. Di antaranya beradab dengan tawadu, mendengarkan apa yang dia sampaikan. Meskipun pada hari itu yang dia sampaikan tidak bermanfaat bagi antem, tapi kelak. Di belakang hari itu akan bermanfaat sekali sama antum. Meskipun pada saat itu antum tidak bisa menerima apa yang dia sampaikan karena bertolak belakang di dalam hati antum tapi kelak itu akan sangat bermanfaat bagi antum. Di antara adab-adabnya kata para ulama la yanalu ilm illa bitawadhu'i wa ilqa'i Tidak akan kalian meraih, meraih suatu ilmu kecuali dengan tawadhu'. ...terhadap seorang guru dan mendengarkannya. Dan mendengarkannya. Bahkan Imam Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan... ...umirna anna tawadu' liman na ta Kita diperintahkan untuk tawaduk rendah diri... ...terhadap orang yang kami mengambil ilmu darinya. Terhadap orang yang kami mengambil ilmu, jangan tinggi. Jangan merasa tinggi. Di antara kebaikan seorang penuntut ilmu adalah... Dia memuliakan ustaz tersebut ndak perlu antum menghormati dia, tapi antum muliakan dia ketika bermajelis ilmu. Ketika engkau di luar majelis ilmu maka dia adalah temanmu. Ini kalau mau dibahas repot. Karena tidak akan cukup waktunya. Ini tidak akan cukup waktunya kita akan membahas adab-adab seperti ini. Hanya saja kita mengambil yang terpenting-penting Daripada Apa yang Disebutkan oleh para ulama Diantara juga buruknya seorang penutut ilmu Ketika ada seorang guru Seseorang bertanya kepada guru tersebut Dia nyelotok-nyelotok. Bahasa bugisnya copok apa Bahasa Makassar itu ya Huh? Ya Coba-coba Seorang ustaz ditanyakan Dia yang jawab, oh, pernah aku dengar itu Ustaz ini sampaikan sama lain, tak boleh Wahada min su'il adab Ini termasuk buruknya adab seseorang Ini sering di kalangan Pentut ilmu ini harus dijaga ini karena ini akan meruntuhkan Adab adab antum Ini akan meruntuhkan adab adab antum Bil adab tafhamul ilm kata Sofian Athowri dengan adab engkau akan memahami ilmu tapi kalau antum tidak beradab tidak akan antum paham dengan ilmu. Bil adab tafhamul ilm dengan adab engkau bisa memahami ilmu tersebut. Dikiisakan oleh Abu Abdullah Al-Muti'i rahimahullahu taala. Wa barakata ra'aitu Abu Bakar Ibnu Ayyas di Makkah. Fa'atahu Sufyanu Ibnu Uyainah fa, Ibn fa baraka bayna yadaihi. Lihat, ini seorang dua seorang alim ini. Tapi Abu Bakar Ibnu Ayyas itu seorang alim yang lebih besar. Tapi Sufyan bin Uyainah itu ma'ruf. Ma'ruf bil hadis, seorang pembesar-pembesar daripada para ulama. Dia mengatakan Abdullah bin Ilmuti, aku melihat Abu Bakar bin Iyaz di Makkah. Maka Sufyan bin Uyainah Mendatanginya. dan dia pun duduk bersimpuh di depan Abu Bakar bin Ibnu Iyaz atau Ibnu Iyas. فَجَعَلَ أَبُوْ بَكَرْ فَيَكُلُوا لَهُ Maka Abu Bakar pun berkata kepada Sofian Ya Sofian, كيف Wahai Sofian, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Ya Sofian, كيف Aya Abik, Wahai Sofian, bagaimana keadaan keluargamu, mu? قَوْلَ فَجَعَا رَجُلٌ يَسْأَلُ Sofian عن Hadith Maka ketika ditanyakan seperti itu ada seseorang bertanya kepada Sufyan Ibnu Uyaina, Faqala Sufyan, "La tas'aluni qa'id." Janganlah engkau bertanya kepadaku yang senantiasa syekh ini masih duduk di sini. Ini memuliakan guru, subhanallah. Kata para ulama, "Fasuhayanalah kam min thullab al yaftuna wa syaikh qa'id" Subhanallah betapa banyak orang-orang itu dia berbicara, dia berfato sementara gurunya ada di sini. Ada orang bertanya kepada guru tersebut, tiba-tiba dia nyeletuk-nyeletuk saja. Tiba-tiba dia angkat-angkat suara. Seorang murid itu tidak boleh mengangkat suara di depan gurunya sama sekali, baik di dalam majelis maupun di luar majelis. Apalagi antum memanggil-panggil nama dia. Ya Ustadz, Ya Ustadz ini tidak boleh. Laila minal adab. Ini bukan bagian daripada, bukan bagian daripada adab. Orang seorang penuntut ilmu itu benar-benar bisa menguasai dirinya, baik di dalam majelis maupun di luar majelis. Dari tata kerama berbicara. Jangan seseorang dia memotong-motong pembicaraan gurunya. Anda ingat. Ketika seseorang bertanya kepada Syekh Soleh Fozan, itu antum bisa lihat di YouTube-nya, bertanya kepada Syekh Soleh Al Fozan tentang suatu masalah. Kemudian orang itu ingin belum selesai menjelaskan dari suatu permasalahan, kemudian dipotong lagi. Kemudian Syekh ingin melanjutkan, kemudian dipotong. Akhirnya Syekh diam, tidak menjawabnya. Kemudian kata Syekh, wahatalelaih minal adab ini bukan dari pada adab. Kenapa engkau memotong pembicaraanku? Aku belum selesai menjelaskan, belum selesai berbicara. Begitu juga seorang seorang pengajar apabila dia telah menerangkan apabila dia menerangkan sesuatu, maka jangan engkau potong sesuatu yang ia terangkan. Karena bisa terputus terputus dari apa yang dia sampaikan dari faedah-faedah yang berharga dari para ulama. Seperti itu tata keramanya Baik itu di dalam majelis maupun di luar majelis. Ada Berbicara itu Tidak boleh seorang memotong pembicaraan saudaranya Biarkan dulu berbicara sampai selesai Kalau sekiranya dia berbicara Lima menit atau setengah jam, satu jam Biarkan dia berbicara, dengarkan saja Kalau antum sanggup ya. Kalau tidak sanggup Bagaimana caranya Ya Katakan kepadanya akhi. Antum Bicaranya terlalu panjang lebar Iya Sampai-sampai anak tidak memahami apa yang antum ucapkan. Seperti itu. Itu adabnya. Jangan tiba-tiba dia berbicara antum berpaling darinya. Ini juga bukan adab. Kalau mau membahas masalah adab, luar biasa. Adab terhadap binatang pun ada. Adab terhadap binatang. Itu ada. Apalagi ini manusia. Dia berbicara antum tinggalkan. Adab orang yang bermusuhan pun ada adabnya. Orang yang bermusuhan tetap dia mengucapkan salam. Tidak boleh dia tidak mengucapkan salam. Ya, biasanya kalau orang yang bermusuhan baku bombe, oh sudah ada jalan sana, dia cari jalan lain. Layaknya ini adalah seton yang satu Umar bin khotob. Iya kan begitu? Apalagi dia baku bombennya karena dunia quwata walakuataillah billah. Dunia hina ya akhir. Berselisih kena dunia, berselisih kena perdagangan, berselisih kena harta. Apa manfaatnya ini? Antum kira ini semua pertanggungjawabannya ringan. Persaudaraan, nilai persaudaraan itu lebih tinggi, ada, tidak bisa terukur dengan dunia dan seisinya. Kata Nabi Yusof, 'Waalaikumsalam,' dia mengatakan apa? Lokana tidurnya tak dilihat indahlah hijah al bahu masa kalau kafir minsur betilma seandainya dunia ini senilai dengan searah dengan sayap nyamuk Allah subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun teguk air kata Imam Masud Syadzilah an lokana tidurnya tak dilihat indahlah hijah al bahu jannah al bahu masa ma. seandainya dunia ini senilai dengan sayap nyamuk Senilai dengan sayap nyamuk Tentulah Allah subhanahu taala tidak akan memberikan Fir'aun minum Meskipun itu setetes air Karena dunia ini tidak ada nilainya Apa yang mau diperselisihkan Saudaramu ini lebih berharga daripada dunia Dan sisinya Tanazul mengalah Dunia ini tidak ada yang kalian dapatkan Tidak ada yang kalian raih kecuali kain kafan Itulah yang engkau bawa semuanya kita bawa hanya kain kafan saja. Apa yang perlu kita banggakan dari dunia ini? Tidak ada. Just menjadi kesengsaraan bagi kita semua. Ini bermusuhan karena karena dunia. Memang di antara ada, ada persahabatan pertemanan di antaranya adalah tarkul hasad. Meninggalkan hasad disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Paling banyak orang yang hasad itu sesama profesi. Pedagang, hasadnya dengan pedagang. Talabatul ilm, hasadnya dengan talabatul ilmu. Ulama, hasadnya dengan ulama. tip hasadnya dengan ahlutib. Semua seperti itu. Hasad diantara hasad itu bukan anak hasad antum terhadap dagangan antum. Apa yang ada berfungsi pada diri aneh terhadap dagangan antum bukan, tapi pedagang antara pedagang penuntut ilmu antara penuntut ilmu, ulama, para ulama itu hasadnya mereka jadi hati-hati antum, para penuntut ilmu, para pedagang itu hati-hati jangan antum mengatakan, oh kita kan ikhwah iya antum tidak tahu, antum ikhwah, tapi siapa di tengah-tengahnya antum? setan setan tidak akan suka antum bersaudara sebelum kalian menumpahkan darah sesama kalian sendiri itu setan jangan merasa aman dari persaudaraan maka bersaudara kalau bersaudaralah karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena yang lainnya karena orang yang bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala persaudaranya sampai hari kiamat dan orang yang bersaudara satu dengan yang lainnya akan memberikan syafaat pada sampai sampai hari kiamat itu tidak mudah. Bersaudara itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Hak-hak ini anak kasihkan faedah ini bukan faedah dari satu kitab. Dan saya tidak bisa berikan untuk faedah satu kitab, karena ada hak, ada adab. Yang butuh kita bahas. Hak-haknya bagaimana sih hak-hak persaudaraan, hak-hak pertemanan, bagaimana sih ada pertemanan, ada persaudaraan, kan ada jangan hanya sekadar kita berteman, mentang-mentang kita pakai jubah sama gamisnya, kita sudah bersaudara belum tentu bersaudara Islam iya tapi apakah memang betul-betul kita bersaudara seiman si yang diajarkan oleh Nabi SAW secara ucapan dan perbuatan ini kan butuh tanda tanya buktikan, nanti Antum bisa buktikan ketika ada masalah itu akan terbukti siapa yang khalis Benar-benar murni persaudaranya, siapa yang benar-benar ingkar dari persaudaraan tersebut? Ini Tarkul Hasad. antaranya adalah senantiasa memuji saudaranya. Ini termasuk daripada adab-adab pertemanan. Dia memuji saudaranya baik di depan maupun di luar. Kemudian diantaranya adalah Mu'afakotil Ikhwan. Mencocoki saudaranya. Tidak mudah berselisih. Apabila terjadi perselisihan, dia cepat-cepat datang kepada saudaranya meminta maaf terlebih dahulu. Mengambil tangan saudaranya dan meminta maaf kepadanya. Tapi ini kan berat. Apalagi orang-orang Sulawesi. Waduh, gengsinya tinggi, Pak. Paling tinggi gengsinya orang Sulawesi. Benar. Seolah-olah kata dia, kalau saya minta maaf duluan, jatuh harga diriku nanti anak turunanku itu semua jatuh harga dirinya iya jatuh harga dirimu tapi di depan Allah subhanahu wa ta'ala irtafa'ah Allah akan tinggikan kelihatannya kalau imannya secara kasat mata seperti itu tapi kalau imannya di batin masuk ke dalam hati menusuk hatinya maka dia akan merasa tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak butuh pujian manusia Tidak butuh pujian manusia Yang dia butuhkan adalah Ketinggian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah hakikat yang benar-benar orang yang beriman Adabnya seperti itu Ya kita malu ya Kalau kita salah akhi. Mungkin ada kesalahan <tuh>, nggak ada, ada saya antum tidak punya kesalahan tapi tidak mau ajak bicara kalau ditelepon dikasih mati ini kan secara lisan semua kalau antum ingin menguji persaudarannya antum maka kata para ulama diterangkan di sini antum bermasalah sama dia jangan cari masalah ketika antum bermasalah sama dia atau antum memiliki problema keluarga dan yang lainnya Antum datangi dia. Betul tidak? Ketika antum bermasalah sama si fulan, antum datangi dia. Kalau antum benar-benar datangi dia, antum bersaudara hmm, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum bermasalah saling berbelakangan, maka pertemanannya antum, persaudarannya antum bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, itu sudah yakin. Iya. Sudah yakin antum? dan orang yang paling banyak mengalah adalah yang paling banyak ilmunya orang yang paling banyak mengalah orang yang paling banyak ilmunya kita-kita ini bukan seorang yang baru belajar yang paling banyak mengalah tetapi seorang da'i seorang ulama mereka yang wajib paling banyak mengalah, karena mereka alim dibandingkan daripada Dibandingkan daripada apa? Dibandingkan daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Disebabkan dia memiliki ilmu, dia lebih banyak mengalah. Dan dia lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Apabila ada keseluruhan yang kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanahu wa bihamdik insyaAllah ilaha illa'an astagfiru wa tuubi ilaih wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa salli wa sallam alamin.